Hai semuanya. Kembali lagi di channel YouTube aku. Hari ini kita bakal coba main judi sama teman aku ini namanya Ciga dia. Main berdua aja soalnya bersepuluh susah nyari payernya jadi ya udah, yuk kita coba main aja. Dari fisiknya kelihatannya sih natal banget. Kayaknya game ini gimana. Tuh, so, lihat di, di, di chat ada yang nyari cewek coba atau nyari cowok. Ih, nabrak gua. Dua gas tadi, ya. aja aja, udahlah. Ih, eh, suaranya gede banget. Seperti biasa Gue bakal ngomong sendiri karena temen gue sedang di... Ada acara Harus nge Monolog namanya berarti public speaking <tuk> <tuk> Kan di sekolah dia ajarin tuh pidato, Anjay, udah gitu pidato. anjir Ngeselin Gede-nagida skornya, biar mantap Ayo, loading belum, gue beres nih Control, crouch, B, Oh itu mah, saya Xbox Udah ready kah? Oh udah ready yuk Main depan siap. main depan I love you, bebe. Wish us luck. Gelap banget, bos. Ini gameplay kira-kira berapa lama ya? Gua belum pernah main, belum pernah research juga, jadi nggak tahu nih, mesti ngapain. Jadi kita ceritanya disuruh explore Psss. apa sih namanya? Park. Ya, bolehlah, gas aja. Gila banget. dulunya <tuh> <tuh> <tuh> nyampe situ tadi gue jatuh, jadi di belakang. Oke. Okay. Pesugihan Kalau kita ke sana enggak kira-kira. Ada kepala buntung. Oke, okay, itu apaan gelap banget. Usah nabrak pohon. Tapi, emang geraknya kayak patah-patah gitu, tuh. Gue pake efek sparkle-sparkle gitu, jadi ngalangin layar fpsnya nya anjir. Tiap kali gue nengok gue, emang kuning-kuning gitu. Oke, okay. jangan sayang dong. Iya maju aja. Hmm. Tuhan. Di mana? Oh ini si itunya anjir judinya, bener gak? Serem banget pokoknya buset deh. Yuk atas. Perasaan gue doang, tapi megel banget sih cek. Oke oh, nya. Tinda tuh siapa? Judinya kah? Lebih, lebih gelap daripada Thailand kasih ini dasylum pasanya perang ini mah nih perbedaan nggak pakai fasak sama ada Beuh. has Judy lost her beauty Hollywood star Judy going out and losing her charm eh uh, makanan kiri atau depan ya dek kiri lah ada Samira nggak ya kiri lagi cek kita pilih kiri terus dulu ah anjig, gede banget ya oh shit shit shit, shit. apa tuh ini? No, um, apa sih ini? Another missing person found at the Judy Estate, Judy World. Mana tadi oil spillnya? Oh ini hitam-hitam Ya udah, berarti kita nggak bisa kesini kan? Masih keluar. Yuk lari aja dah. Gua nggak tahu sambilnya sampai kapan tapi. pani nih gelap banget ada boneka Bin lagi door instruction fingerprint j1 fingerprint required to enter door will only open in case of an emergency fingerprint dapet dari mana oh ini liftnya jangan ini exit final game ya Berarti habis dari spawn, belok kiri, belok kanan. Oke, okay. tapi action ke oh depan belakang itu. ya udah, sekarang kita kanan. Bedanya ini, oh lucu ya hari? Gila banget gila astaga tuhan, mentok ah? Mentok ya? Baca terus dong. Ini apa? ntar baca dulu. Jadi, attack text cameraman, three injured to death from a clothing iron with a Buset. serika macam apa anjir itu saya ya serika ada soblest muset dah. ini kedip-kedip kenapa deh lu deh kita Oh ini harus crouch nih masih crouch Kita nggak bisa nge apa-apa ya? Nggak guna di sini Oke Dicabut Nggak bisa ngapain ini ya Lurus kiri dulu lah ini ada sesuatu mau coba enggak? Hmm apa tuh? Ih? Kalau mati kok gak mati? Jamskar gak kok mati? Yaudah sesuai gue cek, gue juga mau mati, gue takut Kok dia nyerang lo gak nyerang gue sih? Lo mana? Oh ini ini ini Udah mati gue itu di mana? oh itu? ini datang lagi nih setannya <laughs> di depan kita. Yeah. ya udah. kan kita tahu setannya pasti ngejar. jadi mau koi Ya, lah. Katanya di kiri ke depan, dia. Oke, mana sih? Oh, masuk locker tuh. Nembus, saya kira bisa diinteraktif dulu. Masuk locker aja, lah. nembus, langsung. lu di dalam situ nggak kaya apa apa aja? Belakang lu lo locker sayang. Ini nggak ada hitannya ya korek? Kok keluar, keluar ya? Iya ada suara ya? Masuk dulu sebentar. Nembus kemana ya? kiri itu yang ada oil uh, tadi ya oil api sama itu Oh ya udah kalem yuk berarti ada shortcut hari aja lanjing eh hey, apaan tuh <laughs> fuck Banget, sumpah! Kadang, ih, baik-baik, berarti, berarti, berarti, berarti. Oke, oke, oke, oke, denger suara dulu dah gede banget anjir camir katanya nunggu dispon dong cek gimana kamu kesana dispon katanya anjir sini aku Gila, sore gede banget ya? sakit sih kok pinggoy dengernya Gedean kayaknya Ngebakah ya enggak Gimana gue kesana ya, C? Gue dikejarmu di, di spawn halnya Aus, aus, aus, aus, aus, aus, aus. Yuk, ke sini gas cobain. Yolo, yolo, yolo, yolo, yolo, yolo. Ini ada apa? Mau beng? Hah, terus kita bisa cabut gitu sekarang. Dash datming that kita bisa cabut sekarang Oke, oh, kita mati inventory drop nggak ya? Oh drop C. Gimana kalau kata apa-apa nih gua Ntar item hitam coy Gimana sih gua? Oh itu Kenapa mati? Enggak kan? Masa sih? Oh iya dong banget anjir. Flashpack-nya juga kayak mati enggak tahu. Ke kanan atau kiri? Kita karena kanan atau kiri? Ya udah. Yuk. And his name is John Cena Teter. Dah <laughs> enggak <kejar> dong goblok. <laughs> Kang Hidran dingin. Exit nanti kan, kiri Kiri, kiri lagi Eh Shit Mati ga cek kira? Boom What Gue di mana ini? Oh, telur di enggak? Cek, gue udah masuk ke itu aja. Cek, exit nih. Gue di mana? Oh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, gelap banget ya? Cok, eh, eh. pantu, maju. aja lah, kita udah. Ih, lihat gak sesuatu? Did you see that? Itu belakang ada yang nyala. Mata cek. Ya udah, mau lari gak ke belakang? Gg. Mana gak kata apa gua? Mana sih? Dia bikin mikir kenapa? Ya. Collision-nya on ya? Kata aku juga. Oh ini ke bukan ini nih, lihat The fuck. Bah ke kok. Which way? Left or straight? Kiri aja ada suaranya hey! Bangsat anjing Aduh sorry toxic Buntu buntu buntu buntu Ternyata ada suara itu tuh Prank Prank anjir di prank Ada setan kah? Gak bisa liat Ah Itu apaan? Kayak Itu ya laba, laba tadi nggak sih? Udah, maju aja lah yuk Robos, robos, robos, robos, robos, robos Kamu anak cuy Perfection Labs become someone you are not ke kanan. Ah, lo di mana? Oh, ada bawahnya. Akhiran. Nah, Pintas. Terus, ayo. Random search. Yuk, turun. bisa gelap banget apa sih gua di mana sih anjir? itu di mana cek udah masuk belum ke pintu oke okay. ah lu di mana Oh, ini ini ini Crawling dan in tall sudah and bashes will disguise you Ini ga bisa lebih gelap apa? I prefer the lebih gelap game, padahal Abis ini minus gue nambah jing Find apa tadi? Electrical ya? Lo ada nyala-nyala, mau ke sana ga? Lihat gak tuh merah-merah Yuk let's go Caya ada suara cewek, gue takut Nge-close dulu deh Di kanan ada Lihat gak? Lihat gak? Ini apa? Es krim kah? yuk kita pelan pelan ngerakles itu berdoa kita berdiri gg berdiri brand naik dulu lah <tuh>, sih ini apa cek cek belakang belakang cek cek belakang cek kabur kabur kabur kabur kabur kabur ah lo mati gak lo mati gak lo mati gak yaudah gue mundur aja lah takut gue kambir kambir kambir gue belakang lo ih setan ini malah kabur oh ngebunuhnya pakai itu cek apa stick strikeran strikeran saw anjing tadi gelo this game is not family friendly Berarti tadi kita beradopsi situ ya, harga caro. Soalnya, catatan disitu. Sumpah Gelap banget, anjir Eh, ada hai, gerak-gerak hai, ya? Eh, hai, hai, hai, hai, Oh, hai, kaget gue Mana oh, nah hetan cek Bisa masuk sini gak? Oh bisa, oh gak bisa Hetannya di kanan alah kepala gua putus lemah bundir atau <guluh> atau mau keep going, mau keep going gas lah Gua baybayin aja anjir gua di coil lah. Cep gak, cep gak, Gua di coil nih. Oh mati sih tuh ya Setelah karossal kan tadi ada muter-muter tuh Terus setelah muter-muter lo ada nemu obor gitu Cave Village But I don't know what is side. Aduh ada dua jalan, ini kemana nih bro tuh mending gua ke Cave atau? Oke Fda anjir. Ah, buntu. Oh, enggak ada dua jalan. Serem sih. Ah, bisa sembunyi lagi. Please, gue gak katakan apa-apa, anjir. Itu dimana, Cek? Masih di spawn. Tuh. Pada mau satu atau bertiga, probably masalahnya nggak bisa parkour, bos. Do not venture too far, katanya. Anjing Solo gue cok Nih lo kesini Cek karosel, Lo lurus terus kalo yang puter buat-buat itu Ketemu obor Nah nyampe di ke gue udah nih nemu dua per tiga dapat poster missing who even cares jadi has been reported missing in the LA area no effort has been put into the search of by police ah, ala la la la lah nggak penting atau lagi cek eh barengan taruh nggak bisa kuar lagi kotak di mana Ya udah gua carousel kabar OTW Eh gua mati deh Gua mati Eh gua spawn di sini anjir diobor Lu Masih carousel kan Oke, okay, wait I'll try, tapi kok gue ga bisa lewat? Saya nggak bisa lewat, saya diblokir. Ada blokadenya Berarti mau ga mau sendiri, dari carousel lurus terus Kayak muter-muter merah terus Terus lurus lagi udah, nyampe di sini, gue tunggu di sini Ya, lo ayo udah mati, jalan kan? Dan blokir anjir, soalnya gak bisa ke sana. Gue ada penghalang, ya bukan penghalang sih, invisible barrier gitu loh. Ya udah, checkpoint. ah satana gue lihat tuh, satana di gue, satana di gue, ayo majunya maju terus, maju terus, satana di gue soalnya, satana kejar gue maju terus, cek, gue udah mati, hati hati oh gue spons di sini lagi, satana di gue lagi, oke, udah maju terus, ya kok kabur, satana kabur tuh, oh out, satana kabur dulu. Mati nggak? <laughs> Terjang sekali. Mari sini nggak ada headlight justru. Cuma nyari dong. Probably. Ada juga emaknya. Ya oh ada jamin. Sialan itu apaan? Ada jam sekali bawah anjing di cave. -nya. Udah tuh cek. Apakah kau benar kabur ke atas? Where the hell am I? Tadi gue masuk lal mana? Oh ini? Find the saw to open Lu dimana, C? Gua ada to apa nih? Lalu di mana cek? Oke, aku udah nyampe obor. Udah checkpoint aja harusnya. Ayo, banget hai, anjir where are you? hai, sampai belum hai, hai, tunggu tunggu situ, gua jemput aja Lihat gua, enggak. Oh, ini ini nih, Oi, nih. Oh, liat gak chatboxnya? nyala. Nah, oke, okay. nice. Oke, okay, udah checkpoint, Nice, ini udah kebuka. Bolornya kita tinggal nyari soul tadi. Mana, cek? sini ke sini nggak bisa anjir ada hutan nggak ya di sini gue nggak tau nih belum pernah ke sini gue cari soul soul tak bergaji ya katanya sih nggak ada hutan sih di sini but who knows jump scare Jadi soalnya di jam ada lagi anjir Tuh kan, so isni needed to enter Gap banget jancok Buta gue lama-lama anjir Oh aduh, aduh, pintu kebuka aduh, Yuk, go Keep the lights on aduh, keep the lights off Other creature is aduh, sensitive Babi udah gelap kayak gini minta aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Mana soalnya? Oh! Babi Soalnya di bawah dia Cek Soalnya di bawah dia Masih nge-crouch kayaknya Mati gua Tunggu-tunggu otw Ah itu ada meja tuh Bawahnya laba-laba Nah, soalnya di bawah dia Bisa gak? dapet gak dapet nggak gg antir ya mati dia juga Oh juga mati barusan tapi tadi udah dapet Gue dimana udah gue di mana, tempat laba-laba lagi Oke yuk, pelan-pelan Kok kenal lagi sih? Apa harus decoy kah satu orang? Oh harus decoy? kan udah mati kita main Oh.. Kedip-kedip ya dia Gila banget goblok Udah dapet Yuk let's go Easy gaming ga guys tuh GG Gaming Gue ngeliat ada saklar lagi Selamatkah? Tamatkah, tamatkah, tamatkah, tamatkah. Buset masih ada, anjir. Masih ada, cek. Di bawah ada, kotak-kotak apa ya? Bisa di touch gitu nih No, bisa Apa nih? Mana Judi? Tadi gue udah panggil mak. Ah, fuck Ini apa yang kebuka nih? cek. Ih, eh, eh, ada suatu ada suatu cek. Mau gas pola aja lihat gak di depan? Ada lari satu uh. tiga. Oh, oi lang. Mana ini kah? Jalan. What the hell are we doing here? Oh nice, yuk keluar. Buat apa kah Emmer? Gue juga dapat. fire kali ini. Caya itu ada belakangnya ada yang gerak-gerak gitu di belakang itu ada yang gerak-gerak. Edgar -gerak. ada yuk cabut. Buang sini kayaknya Kiri gak sih? Kiri sih harusnya? Tapi tadi kita kesini Apa yang masih dihancurin? Sialan asli dah gelap banget terus ke kemana sih? asal butuh ini? gimana caranya? sih pantu goblok, but how? Salam aja ke sana ya tapi. siapa bikin kayak gini? Ya tau lagi gua udah nyampe atas sana. Serius, rumah aja. Aneh banget, kayaknya nggak deh Tapi hebat buat apa ya? Nah ini ada ruangan C Ini tadi Oh ini anjir, dego banget Berasa idiot Jego banget, anjir Gimana sih? Dan ini, Ya Allah, gelap banget Sudah kemana, anjir? atau developer-nya net banget ya? Dan cok suruh kemana mana sih? Sialan. Layar itu pakai Robux Kalau kalian ayo deh, ini bisa. Jangan sekarang, gitu banget. Jelek, aja jadi sekarang ini, Mati kali gue biasa gitu Udah gak takut lagi Kalo kayak gini kan jelas gitu dalam nya Kalo ngexplode-xplode itu serem justru Pakinya mana sih? Atau akhirnya udah semua. Mati ga? Apa <SILENCIO> belakang ya? Jadi kita suruh attack kepalanya Awas, awas, awas gaming, tapi exitnya dari mana? Chat dong, oi, biar katan bubblenya. Akatan ah, gak kau buta parah? Oh itu lo, kemana bos? Sini kah? Nice Nice nice nice nice nice nice, nice. uh Gila Gue kebanyakan kaget pusing anjing Beles beles main game langsung dikasih lagu rohani Uf. Panas kepala gue G.G.C, akhirnya, chapter 1. Finally! G.G.Gaming enggak guys? <laughs> Oke. Okay. Begitulah perjuangan kita mendapatkan chapter 1 berdua doang. Kalau gitu sampai jumpa lain waktu. Bye-bye. Thank you.